Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di dalam tayangan setelah video di channel youtube-tun saya, saya. Oke okay, sahabat, eh, tadi pagi saya habis mendapatkan sifat telepon dari seorang teman Yang intinya saya disuruh untuk membantu panen ikan nila sahabatnya Kebetulan teman saya juga berbudidaya ikan nila karena tapi e, pagi ini ya saya sedang mengerjakan sebuah driver pesanan juga ini sahabatnya pesanan pesanan dari e, seorang e, teman yang ingin merasakan atau mencicipi hasil karya saya yaitu driver hasil karya saya driver untuk sebuah amplifier buat sound system sahabatnya. Tapi trivernya kita tinggal dulu dikarenakan ada teman yang mendadak e, meminta bantuan dikarenakan ada seseorang yang akan e, Memborong hasil e, budidayanya. Oke sahabat kita berangkat dulu menuju kolam teman saya. Oke dan sementara waktu ini semerah ya yang selalu setia menemani saya dikarenakan si hitam ini sedang off di Bengkel oke lanjut dan ini adalah jembatan citra ya sahabat ya kita lewat jembatan ini untuk menuju ke kolam eh, teman saya Kolam yang terbuat dari dari beton dengan ukuran 5 x 9 meter, ya, dengan kedalaman setengah meter. Ini ada 5 kolam dengan sistem keras, ya, ya, atau sirkulasi. Adapun kolam-kolam lain yang terbuat dari kah? Kepala ada, baik yang kotak maupun yang bulat. Dan semua dari kolam-kolam ini, baik yang terpala ataupun yang beton ini memakai sistem ras atau sirkulasi, ini tanpa airnya yang cukup lumayan bening sahabat Dan pada sebenarnya ikan ikan ini belum siap untuk dipanen sahabatnya Karena kan ada, masih ada sedikit kekecilan, yaitu satu kilo ada enam ekor tapi dikarenakan ada seseorang yang membutuhkannya, yaitu 500 kilo, jadi ini terpaksa eh, dipanen lebih awal. Nanti eh, coba diambilkan dari satu tulang Tadi di awal video saya menunjukkan beberapa uh, alat, yaitu alat uh, sebuah driver untuk amplifier, untuk keperluan sound system, dan bagi sahabat yang hobi dengan elektronika, sahabat bisa uh, request ya. Nanti saya akan membuatkan. Sementara. Dan oke okay, sahabat, kita kembali lagi ke kolamnya. Kita bantu bantu panen nila. Dan apabila ini tidak dikuras terlebih dahulu airnya tidak dibuang, akan sangat susah sekali untuk menangkap ikan-ikan ini sahabat ya. Dikarenakan kolamnya ini cukup lumayan besar dan airnya cukup lumayan dalam ini sudah tampak berkelempangan nanti ini akan ditimbang apakah ini sudah mencukupi atau belum dikarenakan waktu tebarnya ini kurang dari seribu ekor sahabat ya sebab penyediaan bibit waktu itu sangat susah sekali dan ini dalam satu kolam ini hanya ditebar bibit waktu itu 600 ekor saja. Oke sahabat, ini kandingkannya sudah tampak meronta-ronta ya sahabat ya, karena kehilangan air. Dan tentunya kita harus cepat-cepat mengevakuasinya sahabatnya dikarenakan kesan juga ya ikan dikarenakan ikan-ikan ini juga makhluk hidup walaupun nantinya akan dibakar atau digoreng terserah yang pasti untuk saat ini kasihan apabila dia tersiksa dalam keadaan seperti ini oke sahabat lanjut kita bantu teman kita yang panen ikan nila dan oke sahabat yang namanya rezeki itu tidak bisa disangka-sangka kapan datanya dan kapan waktunya Uh, yang pasti dalam waktu yang bersamaan ini ada uh, seseorang yang datang membeli 30 kilo, ya, ya? dan alhamdulillah ikan-ikannya masih cukup untuk diambil 30 kilo lagi selain yang 500 ekor oke okay, sahabatnya dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur, bisa menginspirasi dan tentunya uh, untuk sahabat-sahabat sudah semestinya dalam kehidupan ini kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu satu sama lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.